Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini kita uh, kami dari Al Jaya akan apa namanya ini jahitan. Ini katanya Aulia jahitan ya. Kita akan unboxing, kita akan buka. Ini kami pesen di Bukalapak. Uh, ini pengirimannya pakai JNE. Ya, ini JNE ya. Nah, kelihatannya JNE. Ini ke Al ke Al -Qolam. Eh, ini adalah mesin apa namanya? merek modernnya mesin potong triplek ya Uliya, ya. Kita akan buka ya. Saudara Mandraimi Ulia ya. Wow, keren sekali Yang mana besar sekali ya? tangannya oh, ya, kasih oh ini, ya ini ya, ya tunggu tunggu tunggu tunggu, kita dapat hadiah kita ini. hadiah, kita dapat hadiah ya. hadiah. kami dapat hadiah, ini mata gergaji. Uh, semuanya dua dua biji. Dua, biji. dua biji ya dua biji gimana masaknya nanti taruh dulu ya eh buka alia oh, wow wow wah wow. oh, ini buat mainan bisa nih wow, wow. Sangat sekali ini berat, berat sekali, berat sekali. Cek, cek, cek. Yuk, angkat yuk. Ia berat sekali. Wah wah wah, wah leke, leke, leke, leke, tolong, tolong, tolong. Huh. Huh, apa ini, apa ini? Aduh, ada ada, ada daya nempel. Huh. Oh, ah, taruh bawa dulu, berat apa huh. huh. huh. lagi. Wah. apa dari apa ini? Wah, oh, ini buku manualnya. Aduh. tapi keringetan ini. Apalagi, dapat apa lagi? Habis dah. Habis ya. dah? ini Nih ya, manualnya baca nanti aja. Eh, ini taruh sini aja ya. Ini, ini, ini. Ya. Edo, wow, kerja. Oh, jebak. sekali. Ya. Huh. Kacoy. Ini barang-barang ter, terbesar yang pernah saya pesan lewat ah kabel mitnya. lewat DNA ya ini uh uh oh, dapat tiga ternyata gergaji mata gergajinya wah ini bisa dimiringkan ya eh kameran kamera itu uh Wah wow, bisa dimiringkan bener nih uh oh. uh oh. ya baru ini apanya ini oh ini gini nih begini oh, nih oh gini nih kayaknya nih wow saya bingung ini mau gimana ini nih oh gimana nih oh ini ini gini nih ya Pakera, jangan di jangan ditutupi kasihan. Aulia di sini, Aulia di sini. Bisa. Wah, wow. ini wow. gini ya Aulia nih. Kampanye nih. Gue sedih bingung deh ini maketnya ini. Gimana nih? Oh, gini. Oh gitu. Oh begitu. Ini jangan uh, pakai nanti aja ya, nih ya. Wow, ini berat sekali nih. Pantesan ini satu juta nih harganya nih. Mudah-mudahan langsung bisa. Eh, uh, di sini, di sini nih. Di sini, sini ada, ada tombolnya nih. Tombol apa ini? Oh, ini untuk nyalakan kayaknya nih. Apa ini ya? Hah? Katanya ada dikasih baterai. Ini, ini, ini untuk untuk apa untuk kecepatannya ya. Oh, ini, ah, Kita balik, kita balik. Yeah. Ah, aduh, aduh, aduh. Oh, <tuk> ini motornya ini. Ini motornya, ini. Ya, ya, ini kontrolnya. Wah, ini ada penguncinya ini. Kucapek capek sekali ini sekarang nih. Oh, oh, oh, oh, oh. oh. Apaan oh, kaki-kakinya. Ah, pasang -papak. ini kaki-kakinya ini kaki-kakinya yang di sini nih. Ya, baru Apa apa kita coba dulu ya? Tidak, yeah. Tidak, Tidak, Tidak. ini. Ini itu punya pen, peniup debunya kayaknya nih Oh, ini itu pengamannya ini. Cek cek cek cek di sini ya. Kita coba dulu audio ya? Iya. Ya dulu nih. Iya, coba dulu. 400 A. Wuh. 120 wak. mahal mahal 10 juta bukan 10 juta ini <laughs> 1, juta. 1, juta. 1 juta 1 juta 1 juta 1 juta eh oh ini tombolnya yang merah untuk mematikan, yang hijau untuk menghidupkan. Oh, si, si, si. apa ini? Si, si. ini ini ini oh, yang Goyang-goyang lihat nih. Nah, ini ini nih. Ini ya, ya. Lihat ya. Ini ya. ya Nyala. Kita Ini matikan, ini matikan ini. Ah, ini ini untuk untuk ngatur atau kemiringannya. Wah, hebat coy. Ada pengatur kemiringannya juga, coy. Hah? Kau lihat cari-cari tipulek, ini, ini. Ini ya kita coba ya PCB ya. Hai, oh, bener. Wow. Ini <laughs> ini kayaknya Toys. sudah ya cukup ya terima kasih sampai jumpa lagi assalamualaikum Dundur, duduk, duduk. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah